Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Bilovers dan Leslar love Lovers dimanapun kalian berada Selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan informasi menarik terbaru Kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bila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 Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang menjelang sore hari ini ada kabar terbaru yang kita dapatkan dari Lesnar Entertainment yang baru saja mengunggah tentunya spill di vlog Lesnar Entertainment yang di Bali ini, sahabat ya ini kejutan juga untuk warga Konoha karena bakal ada vlog terbaru momen spesial di Bali ini, sahabat ya bakal diluncurkan oleh Lesnar Entertainment. Request dari Papa Bilar, Bunles tentunya nuruti semua keinginan Papa Bini, syuting single video klip Lesti Kejora. Hingga komentar pun begitu banyak bersama di postingan ini, banyak tentunya fan-fans yang kecewa juga karena vlog Lebaran belum dimunculkan. Kita lihat persahabat ya, di antaranya dari Fatihnya Leslar, Leslar disitu mengatakan, "Kayaknya vlog Lebaran tayang pas Idul Adha deh," katanya tuh. Ada juga persahabat tanggapan dari Lesar Family 26 Up dong min, keluarin semua yang ketimbun biar cepat up vlog baru ditunggu ya semangat katanya tuh Ada juga tanggapan dari Irsyaka underscore Colby Tanda-tanda hilal vlog Bali akan bermunculan, dipastikan vlog lebaran akan tayang pada tahun baru Sungguh Herman, semuanya tuh pada kecewa nih persahabat ya karena vlog lebaran belum muncul Mudah-mudahan saja secepatnya ya untuk keluarga Konoha disuguhkan kejutan vitamin dari Leslar Entertainment. Doakan saja yang terbaik, semoga LE tentunya sukses makin berkembang dan semoga selalu menyuguhkan kebahagiaan buat kita semuanya. Berikutnya kita lihat juga persahabatan. Tentunya kita lihat outfitnya Bunda Lesti Kejora dari Nobi ini bukan kaleng-kaleng, nih ya, dimulai dari gamisnya Bunda Lesti. Ini mencapai 359.500 rupiah dan untuk tas Hermes Paris yang ditenteng oleh Bunda Lesti. Ini harganya mencapai 175.780.000 rupiah dan kita lihat juga untuk... Sandal yang dipakai oleh Bun ini mencapai 33.731.910 rupiah, harga yang sangat amat fantastis, masya Allah. Mereka barokah untuk rezeki Leslar dan semoga rezekinya bisa nular ke kita semuanya, Amin. Kemudian kita lihat juga persahabat, di sini ada postingan yang lagi ramai. Kali ini ada di postingan juga Bang Haris Friza lagi-lagi haters markona selalu saja persahabat yang membuat onar harus Firza ini dituguh dituduh persahabat ya, menghancurkan rumah tangganya Leslar kita lihat nih isi DM dari markona Wah si Haris bangsat mau menghancurkan rumah tangganya Bilar ada juga persahabat ya, ada Tentunya DM yang lain, tapi ini menyangkut dengan rumah tangganya Bang Putra. Haris Bangsat mau menghancurkan rumah tangga orang udah kirim ke Lesti sama istrinya Putra Siregar. Biar tahu sebangsat apakah kelakuannya si Haris, katanya persahabat dia. Ini diposting langsung oleh Bang Haris, namun kita lihat jawaban dari Haris Riza. Di situ mengatakan, ngapain juga gua hancurin rumah tangga orang, apa hubungannya? Lo sakit apa gimana? Tolong berpikiran cerdas. Itu yang gue tek jelas-jelas rumpat. Lo tahu artinya apa? LOL banget jadi manusia kayak begini. Berobat deh ya. Ada juga persahabat ya tanggapan dari Bang Haris. Kehidupan gue masih lebih banyak yang harus diurus daripada ngehancurin rumah tangga orang. Mending berbuat baik bu daripada berpikiran suka negatif. Tuh persahabat ya. Ini lagi-lagi membuat warga Konoha pun tentunya geram kepada markona sampai Bang Haris dituduh persahabat yang menghancurkan rumah tangganya Leslar dan Bang Putra. Mudah-mudahan Sahabat, kerabat, teman-teman dekatnya Leslar Selalu dilindungi dari orang yang tidak baik Dan selalu dikelilingi oleh orang baik, amin Berikutnya juga persahabat kita lihat di story-nya Meleka Tanjagal Fatih Ini mengunggah momen live nya Leslar saat berjualan di TikTok Aduh, Masya Allah banget ya Sangat kangen dan merindukan sekali Kemesraan, kekiutan, kegesrekan dari Leslar saat berjualan Semoga persahabatan secepatnya ada jadwal lagi, Lesti dan Bila Live di TikTok ya. Karena ini momen yang paling sangat ditunggu oleh warga Konoha. Mudah-mudahan Leslar sehat, bahagia, dan apapun yang dilakukan oleh Leslar dan kita semuanya. Semoga selalu lancar dan selalu dimudahkan. Amin. Kita masih menunggu kabar terbaru hingga cedokan vitamin lainnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV